Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera Untuk kita semua Saya Kasar Antas Polres Pekalongan Kota AKP Sutana SHMH Bersama ini Menyampaikan Ucapan puji syukur Bahwa pada sore hari ini Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota turut serta dalam Rangka untuk memberikan materi bagi anak-anak didik baru SMK Negeri 4 dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah untuk menempuh pendidikan di SMK Negeri 4 Kami dari Satuan Lalu Lintas mengucapkan selamat kepada putra putri yang sudah diterima di SMK Negeri 4 Mudah-mudahan Anak-anak semua dapat menempuh pendidikan dari awal sampai nanti lulus dengan sukses Dan juga berhasil di SMK Negeri 4 Kemudian kami dari Satuan Lalu lintas Pekalongan Kota Ini berharap kepada anak-anak bahwa Putra-putri yang diterima di SMK Negeri 4 Nanti akan menempuh pendidikan Meskipun suasana baru COVID-19 Ataupun suasana pandemi Corona Namun tidak menutup Untuk pembelajaran jarak jauh Ataupun pembelajaran secara virtual Ini akan dilakukan oleh pihak sekolah Kami juga mengimbau Bahwa anak-anakku semua Tetap tinggal di rumah Sampai menunggu nanti kebijakan pemerintah Untuk memulai di masa new normal ini untuk pembelajaran secara normal atau tatap muka di sekolah dan kami juga berpesan pada anak-anakku semua bahwa situasi pandemi COVID-19 ini mari kita sama-sama tertib untuk saling menjaga jarak, memakai masker kemudian tetap mencuci tangan dengan bersih agar kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19 atau virus corona dan tidak kalah penting lagi, kami dari Satuan Lalu Lintas mengajak kepada putra-putriku yang telah diterima di SMK Negeri 4 untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Anak-anak semua sudah menginjak usia hampir 17 tahun, dan nanti pasti banyak yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Oleh sebab itu, kami himbau tetap berhati-hati pada saat bepergian. Ingat bahwa saat ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota, jumlah kecelakaan ini cukup meningkat, cukup banyak. Dan ini didominasi oleh usia yang produktif, yaitu usia di bawah umur ataupun usia sekolah. Jadi kami himbau kepada anak-anak semua, materi yang kami sampaikan ini adalah betul-betul nyata materi yang langsung kami laksanakan dalam tugas sehari-hari khususnya di bidang lalu lintas. oleh sebab itu mudah-mudahan materi yang kami sampaikan berkaitan dengan keselamatan ini ini menjadi bekal anak-anakku semua untuk menuntut ilmu di SMK Negeri 4 mari anak-anakku semua kita menjadi motor, kita menjadi pelopor keselamatan di jalan raya Baik itu anak-anak semua nanti menjadi duta-duta keselamatan bagi kami Kita berdoa semua, mudah-mudahan wabah ini, pandemi ini akan segera berakhir Dan kita kembali hidup normal seperti sedia kala. Itu yang dapat kami sampaikan Jadi moto dari kami, mari semuanya kita gelukrakan keselamatan di tahun keselamatan ini Stop pelanggaran, stop kecelakaan Keselamatan untuk kemanusiaan. ya. Jadi, itu adalah gelora dari pelopor keselamatan. Silakan anak-anak semua itu digelorakan kepada keluarga, tetangga, lingkungan. Mudah-mudahan kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ibda Budi Winarso Kanit Dikiasa Satlantas Polres Pekalongan Kota Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita semua Sehingga pada kesempatan Hari ini Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga uh, kita dapat uh, menyampaikan hal-hal terkait dengan materi MPLS uh, kepada khususnya murid-murid baru di SMK 4. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda semua uh, masuk di sekolah SMK 4 empat adik-adik uh, yang berbahagia jadi saya awali dari uh, fenomena saat ini yang ada di kota pekalongan khususnya tentang uh, masih banyaknya atau seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas justru di sini yang akan kami ulas akan kami bahas uh, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ini jadi kalau secara umum, tema ataupun materi yang akan saya sampaikan ini adalah tentang peran serta para pelajar dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di kota Pekalongan Anak-anak sekalian, jadi kalau kita lihat lebih jauh ya tentang fakta-fakta yang ada di jalan raya Uh, tadi yang kami sampaikan masih banyaknya uh, jadian kecelakaan lalu lintas baik itu korban meninggal ataupun korban luka-luka ya ini tentunya membuat uh, keprihatinan ya kita semua ya terlebih lagi adalah uh, kepolisian selaku kepent uh, pemangku kepentingan di bidang uh, lalu lintas ada yang mungkin yang mengatakan pak kecelakaan tidak apa-apa loh saya kaget juga ya karena suatu ketika pertanyaan seperti ini pernah muncul tahun lalu ketika kami memberikan penyuluhan di salah satu sekolah yang ada di Kota Pekalongan. Jadi dia mengatakan, "Pak, kecelakaan ndak apa-apa." Terus saya tanya lagi ini, "Kenapa kok Anda mengatakan kecelakaan ndak apa-apa?" Ternyata dia menjawab, "Karena kecelakaan dapat duit." Ya, karena kecelakaan dapat duit. Kemudian saya kejar lagi si anak itu pertanyaannya sekarang yang ngasih duit siapa? Dia menjawab, yang ngasih adalah yang nabrak. Nah, kira-kira benar atau tidak? Ya, ternyata terjadi pemahaman yang kurang pas juga. Antara orang per orang mungkin bisa jadi iya. Jadi yang nabrak mungkin dia tidak mengalami luka apapun yang ditabrak kebetulan luka, mungkin dia bisa tanggung jawab secara perorangan, ya dia etiket baik untuk membantu korban biaya -ya, di rumah sakit ya tapi coba kalau ketemunya antara orang yang mungkin tidak punya yang nabrak tidak punya ataupun yang ditabrak pun orang tidak punya tentunya ini ceritanya akan menjadi berbeda menurut ketentuan undang-undang eh, jasa raharja terhadap korban ataupun pelaku kecelakaan memang dia akan mendapatkan eh, santunan daripada uh, luka yang dialami, ataupun dia dirawat di rumah sakit, ataupun bahkan dia meninggal dunia. Ya, jadi kalau meninggal dunia, mendapatkan santunan asuransi uh, jasa-jasa sebesar 50 juta, kemudian apabila luka-luka, dia akan mendapatkan uh, 20 juta untuk biaya pengobatan ataupun perawatan di rumah sakit. Tapi yang perlu dicatat itu adalah uh, santunan secara maksimal. Ya, apabila di bawah daripada 20 juta Otomatis berdasarkan kuitansi habisnya di rumah sakit Adik-adik e, sekalian Tentunya terkait dengan korban kecelakaan ini Kita menggarisbawahi Karena rumus bidang Lota dikatakan bahwa Setiap kecelakaan lalu lintas Pada dasarnya didahului dengan pelanggaran lalu lintas Nah ini peran serta seperti apa Yang mungkin bisa diwujudkan oleh para pelajar dalam membudayakan tertib berlalu lintas ini ya dimulai dari yang pertama adalah penggunaan helm standar ya kita masih banyak fenomena di jalan raya ada yang sudah tertib dia menggunakan helm baik itu pengendara ataupun pembonceng sepeda motor namun di sisi lain juga masih ada ya warga masyarakat khususnya anak-anak sekolah ketika dia berangkat ataupun pulang sekolah masih atau belum menggunakan helm. Nah, helm sesuai ketentuan undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 ya, ini adalah helm yang berlabel ataupun berstandar SNI atau standar nasional Indonesia. Apa itu helm SNI? Helm SNI adalah helm yang didesain, dirancang sedemikian rupa mampu melindungi kepala sebagai akibat benturan benda keras. Maka kriterianya apa untuk helm SNI? SN yang pertama, helm tersebut terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah. Jadi helm SN itu helm yang termasuk yang kuat. Ya. Misalkan diuji coba, saya pernah lihat di pabriknya itu ketika helm itu sebelum diproduksi dalam bentuk yang lengkap itu kemudian dijatuhkan dari ketinggian ataupun ditolakkan dengan apa alat itu sampai dia membentur kalau helm yang nantinya sudah berlabel SNI Insya Allah kuat ya karena memang terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah. Kemudian yang kedua helm SNI tersebut di dalamnya terdapat busa ataupun pelindung yang lunak ya mungkin nanti kita praktekkan kita perlihatkan ya? bagaimana helm SNI di dalamnya oh ternyata ada busa pelindung yang lunak. Semata-mata ini didesain seperti ini juga untuk memberikan kenyamanan kepada penggunanya. Kemudian yang ketiga, ini helm SNI di belakangnya ini juga terdapat busa pelindung yang lunak. Yang keempat ada kaca pelindung mata dari debu ataupun kerikil dan yang kelima tentunya ada tali pengait Ataupun tali pengaman helm Jadi apalah artinya helm standar, helm SNI, helm yang mahal harganya sekalipun Kalau penggunaannya tidak sesuai ketentuan Talinya tidak diklikkan talinya tidak dikaitkan Maka penggunaan helm pun tidak akan bisa maksimal untuk manfaatnya Karena apa? Ketika terjadi benturan, ketika terjadi kecelakaan, kalau bahasa lalu lintasnya namanya key point atau titik tumbuk, jeder orangnya masih akan terpental, orangnya masih akan terbang, orangnya masih akan melayang dan terbang ataupun melayangnya tidak sampai ke bulan. Kenapa? Karena berlaku hukum gravitasi. Setiap benda yang naik ke atas masih akan jatuh ke bawah. Nah, ketika orangnya ini tadi pada saat benturan terjadi kecelakaan, dia terlempar, dia terbang. Helm kalau tidak dikaitkan, tidak diklikkan, 99,9% helm akan terlepas. Jadi tolong, ini jangan dibuktikan. ya Mungkin ada di antara adik-adik yang apa iya. lah Kalau iya, berarti kalau mau coba silakan, tapi jangan, jangan dicoba. Itu sudah 99,9% persen Ya, itu helm itu akan terlepas kalau talinya tidak dikaitkan, karena benturan ini sangat keras. Ya, sangat keras. Nah, ketika helm sudah terlepas, tadi ketika orangnya melayang, orangnya akan jatuh tadi karena hukum gravitasi. Ya, kemudian kepalanya akan mencium aspal. Apa akibatnya? Yang paling ringan ini adalah luka, gegar otak, atau hematum kalau bahasa medisnya. Loh, Pak, gegar atau hematum itu kan sudah termasuk luka berat. Iya. Mohon maaf itu istilah saya saja karena yang paling berat adalah meninggal dunia. Ya. Jadi, betapa perlunya kita menggunakan helm ya, kemudian sesuai ketentuan talinya harus diklikkan, dikaitkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga memberikan semangat kepada adik-adik semua ya karena perpindahan dari SMP kemudian masuk ke SMA atau SMK ya kadang-kadang ya kalau SMP masih naik sepeda kemudian SMA baru naik motor yang perlu diperhatikan juga pemboncengnya ya tadi kalau pengendaranya sudah harus menggunakan helm pembonceng pun sama ya pengendara wajib mengingatkan pembonceng. Ya, untuk menggunakan helm Kenapa kok harus mengingatkan Karena tanggung jawab keselamatan pembonceng ada pada Pengendaranya Jadi yang berada di depan juga wajib Mengingatkan Fenomena seperti ini saya, Kami sampaikan karena saya Masih sering melihat Ketika pulang sekolah Bubaran sekolah anak-anak Ya mungkin ada yang tadinya jalan kaki Tapi begitu lihat temennya naik motor Kemudian dia minta supaya bisa ikut membonceng. Kalau mungkin tidak, eh dia itu membawa helm tidak ada masalah. Permasalahnya apabila dia tidak menggunakan helm, maka ketika dia membonceng tidak menggunakan helm, kemudian terjadi kecelakaan, ya tentunya ini hal yang eh, tidak kita kehendaki. Ya untuk itu biar aman dan selamat sama-sama baik pengendara ataupun pemboncengnya. Wajib menggunakan helm sesuai ketentuan undang-undang lalu lintas Kemudian yang ketiga anak-anak yang perlu kami sampaikan adalah Perlunya pada saat mengendari sepeda motor Ini menyalakan lampu ya. Kenapa Pak? Mengendari sepeda motor lampunya wajib nyala jadi sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 memang disebutkan bahwa pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utamanya baik siang ataupun malam hari Ya, baik siang ataupun malam hari Tujuan menyalakan lampu utama sepeda motor saat siang hari bukan bertujuan untuk penerangan jalan akan tetapi bertujuan untuk memberikan reaksi kepada pengguna jalan yang lain jadi ini adalah merupakan upaya untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kita ambil contoh yang paling gampang. Di depan kita, jauh di sana ada dua sepeda motor. Tapi masih terlihat samar-samar, karena saking jauhnya jarak kendaraan yang kita lihat itu. Dua sepeda motor, yang satu lampunya nyala, yang satunya tidak nyala. Mungkin dari sini kalau kita diminta kira-kira jelas yang mana Yang nyala atau yang tidak nyala Maka kita mesti akan mengatakan yang jelas adalah yang nyala Maka ketika pengendara sepeda motor menyalakan lampu Ya berarti dia melakukan aksi Dan pengguna jalan yang lain ketika dia melihat Berarti dia akan menerima reaksi Reaksi itulah yang diperlukan pada saat kita beraktivitas berkendara di jalan raya. Ya, terhadap sepeda motor. Begitu dia melihat ada kilatan lampu cahaya, "Oh, berarti itu ada sepeda motor. Oh, berarti saya harus kurangi kecepatan. Oh, berarti saya harus menggunakan lajur yang paling kiri. Oh, berarti saya harus memberikan kesempatan dia lewat dengan aman." Ya, itulah yang namanya kita tenggang rasa pada saat berkendara di jalan raya dan tadi tentunya dengan menyalakan lampu utama sepeda motor siang hari tentunya ini bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang lalu lintas yang lama, undang-undang 1492 ya kalau dulu itu kita tidak menyalakan lampu tidak masalah, tidak apa-apa ya namun memang dalam ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu adalah merupakan pasal yang ada uh, di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut di mana pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu. kalian kemudian yang perlu kami sampaikan juga pada kesempatan uh, yang baik ini ya. Jadi uh, adanya beberapa informasi dari warga masyarakat Kota Pekalongan khususnya beberapa waktu yang lalu masih sering terjadi kebut-kebutan ya di beberapa ruas jalan tentunya saya juga mengajak dan menghimbau ya kepada anak-anak semua ya agar tidak ikut-ikutan khususnya perilaku-perilaku para pengguna jalan sekelompok anak muda yang kebut-kebutan karena apapun bentuknya apapun hasilnya itu tentunya tidak ada manfaatnya bahkan risikonya justru dia akan mengalami kecelakaan ya kalau sudah mengalami kecelakaan, ya kalau mungkin korbannya hanya dia sendiri tapi kalau ternyata dia melibatkan pengguna jalan yang lain atau mungkin nabrak pengguna uh, kendaraan yang lain tentunya ini akan uh, membawa satu permasalahan yang belum tentu dia itu bisa menyelesaikan ya untuk itu kepatuhan-kepatuhan yang lain ya termasuk diantaranya kepada pengurus OSIS nantinya, khususnya di SMK4, ya, nanti silakan bisa diagendakan sama dengan sekolah-sekolah lain. Barangkali ada diantaranya beberapa siswa yang belum memiliki SIM, namun dia sebenarnya sudah biasa menggunakan sepeda motor. Maka perlu kami sampaikan juga, nanti bisa diagendakan merupakan program kerja daripada pihak sekolah, ya, untuk bisa membuat SIM. Ya, karena persyaratan usianya, ya, SIM ini adalah 17 tahun. Ya, jadi kalau sudah berusia 17 tahun dan tentunya sudah memiliki KTP, ini persyaratan yang sangat mudah. Ya, silahkan langsung nanti untuk bisa membuat SIM. Ya, ada yang mengatakan, Pak, bikin SIM itu kok sulit? Tidak sulit. Ya, yang penting kita memang persiapan. Persiapannya apa? Yaitu tadi. Kalau kita sudah berusia 17 tahun kemudian dibuktikan kita punya KTP ya silakan bisa langsung ngurus ya caranya gampang nanti bisa ke dokter ke dokter kemudian langsung daftar dan melaksanakan ujian. Tentunya ujian ini juga harus kita latihan. Ya karena tidak ada juara tanpa latihan. Segala sesuatunya memang harus dipersiapkan. Ya bagaimana ketika nanti ada trek ujian lurus Ya caranya bagaimana kemudian trek zigzag Trek lingkar angka 8 ya Sekali lagi tentunya kalau itu tidak ada persiapan Ya memang mungkin banyak orang yang mengatakan sulit Tapi kalau kita sudah persiapan Insya Allah Ya dan kami dari kepolisian Dari unit pendidikan dan rekayasa lalu lintas Siap membantu anak-anak Ya tentunya dengan memberikan sedikit pemahaman ataupun pelatihan bagaimananya bagaimana caranya trek berkendara pada saat nantinya ini kita bisa ujian ini bisa bisa lulus karena kita ada salah satu sekolah di kota pekalongan ini yang kita nobatkan sebagai sekolah pelopor keselamatan berlalu lintas bahkan di sekolah tersebut juga sudah disiapkan trek daripada tempat simulasi untuk latihan ujian SIM jadi nanti pada saat uh, mereka ini sudah terbiasa dengan latihan ini kemudian dia mengurus SIM setidaknya dia sudah uh, mendapatkan gambaran, mendapatkan pengetahuan dan harapannya bisa melaksanakan ujian SIM dengan baik Ya, jadi demikian anak-anak sekalian uh, mungkin yang kami sampaikan dan Uh, setelah ini saya berikan kesempatan barangkali ada yang mau ditanyakan, tentunya saya akan memberikan kesempatan kepada uh, ibu guru, mewakili dari anak-anak semua ya dan setelah itu nanti kita akan menuju ke lapangan akan kita berikan gambaran bagaimana uh, yang namanya kita menggunakan tadi uh, praktek menggunakan helm ya, kemudian pada saat kita berada di atas motor sebelum kita jalan Ya, item-item apa yang harus dipersiapkan Sementara demikian, dan untuk itu e, kami berikan kesempatan kepada Ibu Guru monggo Bu, silahkan Oke. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan e, iya. Sebelumnya saya izin ingin bertanya Saya selaku salah satu guru di SMK Negeri 4 Pekalongan e, jadi saya mendapatkan apa ya fakta di lapangan bahwa masih banyak peserta didik kita Yang mereka itu ketika berangkat ke sekolah itu waktunya sangat mepet dengan waktu masuk sekolah Yaitu yeah. kan jam 7 yeah. Sementara ke, kita ketahui juga kalau waktu pagi itu memang banyak sekali uh, apa namanya lalu, lalu lintas kan memang sangat padat oh, yeah. gitu Terus kadang juga ditakutkan kan akan terjadi kecelakaan Terus nanti mereka kebut kebutan yeah nah itu bagaimana sih cara mengatasinya dan gimana juga e, cara untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik supaya mereka ngerti bahwa kamu jangan sampai berangkat e, terlalu mepet dengan waktu masuk sekolah gitu Pak ya Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, tentunya ini e, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya anak ya jadi memang mungkin ini tinjauan dari yang ibu sampaikan memang fakta realita di lapangan memang seperti itu bu ya okay. jadi sudah bangunnya mungkin terlambat kemudian okay. anak ini pakai motor kemudian memacu kecepatan kendaraannya dengan sangat tinggi uh -huh. ya okay. betul jadi ini tentunya sangat berisiko ya tentunya sangat berisiko uh, terjadi daripada kecelakaan lalu lintas untuk itu pada kesempatan yang baik ini Saya tentunya juga dalam setiap kesempatan penyuluhan yang tatap muka waktu itu bu, mm. Tahun-tahun kemarin Hampir semua sekolah mungkin juga kita Masuki sering kami sampaikan Jadi kalau bisa berangkat sekolah itu Silahkan di manage waktunya Ya dikelola waktunya Jangan sampai misalkan kita itu e, Masuk jam 7 Tapi kok baru bangun jam Setengah 7 Dia mandi harus berapa menit kemudian perjalanan padahal butuh mungkin sekitar 30 menit jelas dia di jalan itu akan apa ya istilahnya itu akan buru buru dan resikonya terjadi kecelakaan sangat-sangat besar sekali untuk itu saya ada tips ya khususnya bagi anak-anak ya ya kita biasakan memang merubah pola pola apa ya pola yang mungkin biasanya kita itu Bangunnya agak terlambat ya kita kita rubah polanya hmm. mungkin jam jam apa jam bangunnya kita lebih, lebih awal ya setidaknya mungkin kalau kita umat Islam pas saatnya sholat subuh kita sudah bangun. sudah bangun sudah persiapan sholat subuh begitu adzan subuh kita sholat syukur bisa berjamaah di masjid nah, setelah selesai berjamaah di masjid atau sholat sendiri di rumah baru segera persiapan untuk berangkat ke sekolah cuman anak-anak memang kadang-kadang saya beberapa siswa sering ngobrol sering nanya memang kenapa dia bangunnya terlambat karena belajarnya juga anak-anak sekarang tidak seperti zaman dulu, saya dulu bu ya okay. kalau zaman saya dulu mungkin jam 9 jam 10 ini sudah selesai sudah belakang. selesai tapi memang fenomenanya kalau sekarang anak-anak itu ya mungkin dia sebenarnya sudah selesai <laughs> tapi ngobrolnya yang yang apa? Belum, Yang belum, belum selesai, bahkan mungkin kadang-kadang sampai setengah 12, jam 12 jelas ini efek ataupun dampaknya pada saat dia bangun jelas akan kesiangan. lambat atau kesiangan. Nah untuk itu berarti harus merubah ya, merubah pola dia dari e, mungkin awal tidur ke, atau sebelum tidur dia itu harus sudah persiapan. Oh ya saya harus tidur jam sekian, kemudian bangunnya juga di menit tadi. Nah pada saat berada di jalan raya pun ingat pagi hari itu jam-jam rawan kecelakaan, karena apa? hampir semua aktivitas, orang mau ke pasar ya berangkatnya pagi orang mau berangkat ke kantor ya pagi, orang mau berangkat sekolah anak-anak juga pagi padahal jalan itu ya lebarnya hanya segitu tidak ada jalan yang istilahnya tambah atau dirubah tambah lebar untuk situasi saat ini enggak Iya. Tapi jumlah volume kendaraan kendaraan itu waduh luar biasa bertambah makin bertambah, bertambah, hal -hal. Makin bertambah Bu. makanya kita kalau di jalan tidak hati-hati tidak waspada, wong yang sudah hati-hati saja masih menjadi Orban, korban Korban apalagi kok ceroboh tidak hati-hati dia melakukan pelanggaran ingat setiap kecelakaan lalu lintas pada dasarnya didalui dengan nah, pelanggaran ya. lalu lintas ya jadi sekali lagi intinya hanya pada saat dia akan berangkat sekolah harus bisa meminit waktunya, Bu. demikian. Okay. Okay. Terima kasih bapak. Oke. Okay. Yes, jawabannya. Oke. Okay. Terima kasih. Mungkin cukup Bu, ya? Oke. Okay, cukup. Uh, baik anak-anak sekalian. Jadi ini yang dapat kami sampaikan sekali lagi kami dari Satlantas Polres Pekalongan Kota. Saya mewakili Bapak Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota AKP Sutono Sjmh. Uh, mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMK4 yang sudah memberikan kesempatan uh, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana untuk kita menyampaikan uh, kepada anak-anak melalui media ini dan setelah saya tutup tentunya nanti kita akan berada di lapangan coba akan kita praktekkan bagaimana uh, safety reading atau hal, hal yang perlu dilakukan sebelum kita berkendara di jalan raya demikian tetap semangat stop pelanggaran Stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik, masih bersama dengan saya Ibda Budi Narso, Kanit Dikiasa Satlantas Polres Pekalongan Kota. Jadi setelah tadi kami berikan uh, tentang teori daripada etika berlalu lintas, Ataupun dengan tema peran serta pelajar dalam membudayakan uh, tertib berlalu lintas Sekarang tiba gilirannya ini akan kita contohkan tentang teknik berkendara Atau sebelum berkendara apa yang harus diperhatikan Jadi bersama saya ada dua siswa yang siap membantu sebagai peraga Mas Mbak ya uh, Nanti akan diperagakan Kita langsung masuk materi yang pertama Dimulai dari uh, Penggunaan helm, ya. Jadi, ini helm sesuai ketentuan tadi yang sudah kami sampaikan. Helm yang digunakan adalah helm yang berlabel SNI, ya. Jadi, kalau teman-teman para pelajar lihat, di sini ada label SNI atau kepanjangan dari Standar Nasional Indonesia. Pada saat teori tadi di ruangan juga sudah kami sampaikan, ya, bagaimana kriteria helm SNI atau helm standar yang sesuai ketentuan yang diharapkan oleh undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 ya itu kita kenali ya helmnya secara umum ya bentuknya karena helm ini ada yang open face dan full face ya kebetulan ini yang kita bawa adalah yang jenis open face ya jadi terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah ini contohnya ya kemudian di dalamnya ada busa pelindung yang lunak, ini maksudnya tadi saya katakan busa pelindung yang lunak kemudian di bagian belakang, leher belakang ini juga ada busa pelindung yang lunak ada yang keempat adalah kaca pelindung mata dari debu ataupun kerikil dan yang kelima tali pengait ataupun tali pengaman helm, ya jelas ini sudah merupakan helm SNI atau helm yang Uh, standar, nah sekarang bagaimana cara penggunaannya? Mari kita praktekkan ya. Silakan Mas dan Mbak dibawa dulu helmnya, dibawa ke depan ya. Ditunjukkan kepada teman-teman semua, agak geser sini mungkin Iya. Cara penggunaan helm yang sesuai ketentuan ya. Uh, yang penting kita tahu teorinya, masalah prakteknya ya. Nanti paling tidak, kalau kita sudah punya teori, prakteknya gampang ya. Helm dibawa ke depan, sedikit direnggangkan, kemudian dibawa ke atas dimasukkan kepala ya dibikin senyaman mungkin ya jadi jangan sampai kita menggunakan helm tapi pada saat menggunakan ini tidak nyaman ya mungkin teman-teman semua pernah melihat ada orang menggunakan helm helmnya itu hanya nyimplik ya nyimplik itu yang di yang dipakai helm mungkin hanya bagian belakang ini tentunya juga tidak terlepas daripada ukuran helm ya makanya kalau kita membeli helm upayakan yang sesuai dengan ukuran lingkar daripada kepala Ya, karena kalau pas itu sangat-sangat nyaman daripada mungkin terlalu sempit, terlalu kecil ya, ataupun mungkin justru terlalu besar ya, tentunya ini akan membuat kita pada saat menggunakannya menjadi tidak nyaman. Nah, setelah dimasukkan di kepala, bikin senyaman mungkin, jangan lupa tali pengait ataupun tali pengaman ya. Silahkan diklikkan, dikaitkan. Tadi saya katakan ya, helm bagus atau helm mahal sekalipun buatan luar negeri. Ya kalau penggunaannya talinya tidak dikaitkan, tidak dikuncikan, diklikkan, ya ini pun juga e, tidak bisa melindungi ya kepala ketika terjadi benturan yang sangat keras ya karena apa? Kalau tadi saya katakan tidak ditalikan, 99,9% ketika terjadi kecelakaan terjadi benturan, ini helm akan terlepas ya. Makanya ini fungsinya ya dikaitkan dengan baik dan benar ya dan diupayakan Talinya tidak terlalu kendor, ya mungkin ini e, bisa nanti dikencangkan lagi, mbak ya. E, tidak terlalu kendor, ya ataupun justru terlalu apa ya e, kencang sekali, ya. Karena kalau kencang sekali, tentunya juga ini akan menghambat daripada rongga pernapasan juga, tentunya tadi kembali tidak tidak nyaman ya kita menggunakan helm, makanya dibikin e, setelan senyaman mungkin sesuai dengan e, helm yang sudah kita gunakan, ya. Nah, ini sudah terpasang, berarti ini sudah siap. Yang terakhir berarti kacanya ditutup. Nah, demikian ini. Ya, coba hadap kiri, menghadap ke sini. Nah. Tetap di sini, Mbak. Iya. Ya, hadap kiri lagi. Nah, tampak belakang menghadap ke kiri. Ya, tampak belakang seperti ini. Ya. Kemudian balik kanan, menghadap ke sini lagi. Iya. Jelas ya Adik-adik semua? Jadi ini adalah Teknik daripada penggunaan helm sebelum kita berkendara. Nah, sekarang cara melepasnya, ya, kalau tadi berarti kan apa yang kita lakukan kalau melepas itu kebalikan, ya. Yang pertama yang dibuka adalah kacanya dulu, ya. Sekarang melepasnya, kaca dibuka. Nah, setelah itu baru yang kedua adalah tali pengait ataupun tali pengaman dilepas. Yang ketiga, helm dipegang sedikit direnggangkan angkat ke atas ke depan baru ke samping nah demikian ini baru kita menyatakan siap untuk berkendara jelas ya? Nah, sekarang helm ditaruh di kendaraan Silakan. sesuai ketentuan butir-butir point safety reading atau keselamatan berkendara jadi kita biasakan naruh helm ini ya pada tempat yang memang diperuntukkan ya. Kenapa kok ini kita sampaikan? Kadang-kadang kita masih sering melihat ya naruh helm ini ada pada spion. Nah, demikian ini. Ya, tentunya mungkin adik-adik uh, sering melihat juga uh, naruh helm ya seperti ini. Kenapa tidak disarankan kita naruh helm seperti ini? Ya ini ada ada maksudnya. Karena kalau kita naruh helm di atas spion, ini spion seringkali akan mudah akhirnya kendur. Kalau kendur akhirnya apa? Ini tidak maksimal pada saat ini kita membutuhkan bantuan ya lewat spion ini karena spionnya sudah tidak kencang lagi karena sudah terbiasa dengan diberati pakai helm ini. Ya akhirnya hanya lemprah saja bahkan ditegakkan gini tidak bisa kita mau setel kemiringannya ya biar kita bisa melihat belakang ini dengan baik dengan jelas ya akhirnya tidak bisa ya makanya disarankan ya ketika kita nanti posisinya parkir helm ini posisinya ada di atas jok ya demikian seperti ini ya atau biar aman ya misalkan kita pergi ke mana ke toko atau ke Uh, satu tempat ya, lebih aman lagi. Memang biasanya helm ini di sini ada nah, semacam besinya. Ini ya, jadi besi ini bisa kita fungsikan ya. Jadi joknya dibuka, kemudian dimasukkan di, uh, masukkan di uh, besi pengait yang ada di sini ya, sehingga nanti posisinya akan seperti ini. Dan insya Allah helm ini tetap aman. Sekarang saya menginjak materi yang ketiga ya, bagaimana kita akan berkendara mungkin. Masnya pakai helm dulu, yang satunya Mbaknya dipegang dulu. Ya. Silakan sebelum kita berkendara, ya. Karena ada tri siap ya, tuntunan untuk berkendara itu ada yang namanya tri siap. Siap diri, kemudian siap kendaraan, dan yang ketiga adalah siap untuk mematuhi aturan lalu lintas. Siap diri Ya artinya ketika kita akan berkendara, kondisi kita diupayakan harus dalam keadaan sehat. Ya kita upayakan kalau dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan habis minum obat, ya disarankan untuk tidak mengendarai kendaraan, mengemudikan kendaraan ini tidak disarankan. Karena apa? Jenis-jenis obat tertentu memang mengandung efek samping akan menimbulkan rasa rasa ngantuk, ya kalau ngantuk kemudian berkendara dikhawatirkan bisa terjadi kecelakaan ya ataupun ini yang paling bahaya nih dalam keadaan minuman keras ya lah ini karena kalau dalam keadaan minuman keras dia berarti kondisinya juga tidak labil ya bahayanya mau mungkin ngerem tapi malah ngegas lah ini fatal bisa terjadi kecelakaan nah silakan sebelum kita berkendara ya tadi siap diri sudah kemudian yang kedua adalah siap kendaraan, kendaraan yang akan kita kendarai, ini harus dalam keadaan layak pakai, ataupun siap untuk digunakan, jangan sampai ya kendaraan yang akan kita gunakan, karena kita tidak pernah ngecek kita tidak pernah uh, ngontrol ya. bannya ini sampai gundul, tau ban gundul ya ban yang kembangnya itu sudah sudah habis Ya, sudah habis. Ya, makanya diupayakan. Jangan sampai e, kita berkendara. Ya, kondisi bannya sudah sudah halus. Nah, silahkan bisa dicek dulu, Mas. Nah, ya, kita kenali. Kalau ini masih bagus, ya masih bagus. Kembang-kembangnya juga nampak. Kemudian Anda berkeliling dulu. Ya, silahkan dilihat secara fisik. Ya, secara umum, ya, kondisinya semuanya dalam keadaan. Ready dalam keadaan bagus. telah dipastikan ya kita mengenali betul kendaraan kita secara umum, baru secara khusus silahkan Anda naik. Di atas motor standarnya ditegakkan. Nah, setelah itu baru mesin dinyalakan. Nah, mesin dalam keadaan menyala. Untuk kendaraan-kendaraan yang produk sekarang, begitu mesin dinyalakan, maka lampu akan ikut langsung menyala. Kemudian setelah itu kita cek ya lampu-lampu. Untuk ngecek lampu, tidak perlu kita mendorongkan badan maju. Ya. Cukup kita posisi seperti ini, tangan dijulurkan, tangan kiri dijulurkan. Nah, dilihat ada nyalanya tidak. Kalau ada sinar, otomatis lampunya itu adalah sudah menyala. Ya, jadi sekali lagi tidak perlu kita menjulurkan badan seperti ini, ya kayak mau julungup ya. Nah, tetap posisinya seperti ini aja sambil dilihat ada sinarnya atau tidak. Ketika ada sinar berarti nyala. Yang kedua adalah nyalakan lampu sen. Nah, lampu sen juga sama julurkan tangan kiri. Nah. Ya, nyala. Kanan, yang belakang juga nah, dilihat masih bisa kelihatan yang sebelah kiri iya lampu-lampu dalam keadaan normal berfungsi baik, berarti ini kendaraan layak digunakan baik, lampu utama, kemudian lampu belakang, lampu sen atau lampu rating ya kemudian pengecekan yang terakhir adalah klakson, titik Nah, berarti sudah dalam keadaan normal ya. Silakan masuk gigi satu. Ketika kita berada di tepi jalan, kemudian ya, dalam keadaan berhenti akan masuk jalan utama ini yang harus dicatat dan diperhatikan. Jangan sekali-kali kita dari pinggir jalan, bahu jalan. Ya kemudian naik ke badan jalan kita langsung naik saja ya tidak konfirmasi keselamatan sangat berbahaya contoh salah ya ini akan diberikan contoh salah jenengan langsung jalan masnya langsung jalan tapi tidak tengok kanan kiri langsung ya muter sana ya terus muter lagi ke sini ya posisi semula iya jadi tadi contoh salah, kenapa contoh salah? karena pada saat dia dari posisi dia berhenti di pinggir jalan kemudian masuk ke jalan utama tadi kekurangannya adalah tidak melakukan konfirmasi keselamatan Nah, konfirmasi keselamatan itu apa? artinya kita mengkonfirmasi, kita melihat pada saat kita dari pinggir jalan, tepi jalan ya, ketika kita naik ke jalan yang besar ini kita pastikan bahwa kendaraan kita ini dalam posisi naik dan dalam posisi yang aman. Ya makanya bisa menggunakan alat bantu yang berupa spion belakangnya dilihat. Ya, anda bisa melihat dari sini. Makanya ketika berkendara ini perlunya juga pengecekan ya kemiringan daripada spion. Tapi biasanya kalau kecil kurang abdol Ya kalau bahasa pekalongannya kurang adol, yang lebih pas, mantep itu konfirmasi keselamatan dengan cara memalingkan kepala. Tengok, nah begini: apakah ada pengendara lain ketika Anda dari tepi jalan mau ke badan jalan? Ya, karena dia dari posisi berhenti naik gigi satu, berarti perlu proses, perlu waktu ya untuk menambah kecepatannya, sedangkan kendaraan yang ada di belakang. Kecepatannya sudah tinggi-tinggi, ya. Bahkan kalau mobil bisa jadi dia sudah masuk gigi, yang lima mungkin. Kemudian yang terakhir, ya, kami sampaikan adalah teknik berkendara pada saat Anda memboncengkan. Ya, silahkan helm dipakai, Mbak. Dikaitkan, nah sekarang. Silakan naik. Yang perlu menjadi perhatian kita sekarang ini memang banyak sekali kasus-kasus kejadian kecelakaan yang menimpa khususnya pembonceng. Karena pada saat dia memboncengkan kadang-kadang posisi daripada rok yang bawah ini seringkali kali jerimpet di bawah sini. Ini akan lebih aman ya daripada tadi dibiarkan ngelawer ya. Kemudian bisa jerimpet ya kena ruci. Kalau kena ruji, kecepatan tinggi bisa kebanting dan fatal apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Sekarang kita, lup, kita lihat ya, Anda jalan seperti tadi. Pada saat belok tentunya dengan menggunakan lampu sen atau lampu rating. Kemudian setiap belokan juga klakson tidit-tidit gitu. Ya, silakan jalan. Ya, sudah konfirmasi keselamatan? Ya rating kanan titik lagi ya nah kembali formasi semula kemudian dinetralkan mesin dimatikan sudah sampai pembonceng turun kemudian standar Nah, sekarang dua-duanya helm dilepas Ditaruh seperti posisi pada saat awal. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat sore. Apa tekad kita di tahun keselamatan? Stop, negara! Stop, stop, stop kecelakaan! Keselamatan itu selamat ya. menikmati